Filip Coutinho Corira Lahir pada 12 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil Ia terlahir dari keluarga sederhana berpenghasilan rendah Seperti kebanyakan warga di sana Tempat tinggalnya terletak tidak jauh dari Stadion Maracana yang terkenal di Brazil Saat kecil, Coutinho merupakan anak yang pemalu Banyak menangis dan tidak pernah benar-benar bermain sepak bola bersama teman-temannya ia lebih suka melihat saudara laki-lakinya dan anak-anak lain bersenang-senang sambil bermain. Mereka selalu bermain bola seperti kebanyakan anak-anak di negara ini, dan tentu saja saya ingin seperti mereka. Saat usianya menginjak 6 tahun, Philip Coutinho mulai bermain sepak bola di sebuah lapangan beton kecil di dekat rumahnya. Suatu hari, seorang nenek dari temannya melihat bakat yang dimiliki oleh Coutinho. Ia pun meminta orang tuanya untuk menyaksikan ia bermain dan mendaftarkannya ke tim sepak bola terdekat daripada membiarkan bakat Coutinho terbuang percuma di jalanan Ayahnya pun hanya menurut lalu mendaftarkannya Meskipun di tim tersebut Coutinho masih menjadi pribadi yang pemalu namun sikapnya itu perlahan memudar dan Coutinho pun mampu menampilkan performa yang lebih mengesankan daripada teman-temannya di tim tersebut Hal tersebut rupanya dilihat oleh salah seorang pencari bakat Lalu beberapa bulan kemudian, pelatih dari klub Pasco da Gama memintanya untuk mengikuti trial bersama klub mereka Melihat wajah-wajah baru di klub tersebut, sikap Coutinho kecil masih belum sepenuhnya menghilang Ia tetap menjadi anak yang pemalu Beruntung saat itu orang-orang di sekitarnya memberinya dorongan yang membuat ia baik-baik saja saya menangis dan tidak ingin bermain karena saya sangat pemalu. Ungkapnya saat mengenang bagaimana pertama kalinya datang ke akademi, ia memegang ayahnya di tribun, sementara anak-anak lain melakukan pemanasan. Saya masih baru di tim. Semua orang saling mengenal satu sama lain. Jadi, saya merasa malu dan sedikit tidak nyaman. Setelah mendapat beberapa motivasi, saya baik-baik saja. Ketika saya mulai bermain, semuanya normal dan saya tidak malu lagi. Saya menikmatinya, ujar continue. Barulah di usia 13, Coutinho menyadari bahwa sepak bola mungkin akan menjadi sumber mata pencaharian baginya dan akan melepaskan ia dan keluarganya dari jeratan kemiskinan Penampilannya pun menjadi semakin baik, sehingga ia dipanggil untuk bergabung di skuad Brazil U14 Tiga tahun berselang, akhirnya hal besar tiba Inter Milan berani membayar 7,7 juta dolar untuk merekrutnya Meskipun saat itu, ia langsung dipinjamkan ke tim lamanya untuk mendapatkan lebih banyak jam bermain Setelah 2 tahun berlalu, barulah Coutinho pindah sepenuhnya ke Inter Milan Ia menjalani debutnya kala Inter Milan berhadapan dengan Atletico Madrid di Liga Champions. Bersama Inter, Coutinho justru kesulitan menembus starting lineup. Ia malah kembali dipinjamkan ke RCDS Spanyol 6 bulan di sana, ia berhasil mengemas 5 gol dari 16 pertandingan pada Januari 2013, Liverpool atas rekomendasi dari mantan pelatihnya yaitu Rafael Benitez mendatangkan Coutinho dari Inter Milan dengan bandrol senilai 8,5 juta euro. Ia menjalani debutnya di Liverpool, kala Liverpool menjamu West Bromwich Albion pada bulan Maret 2013 di Anfield. Di Liverpool, Coutinho menjelma menjadi pemain penting dalam skuad Bersama Luis Suarez dan kawan-kawan, dia membawa Liverpool menjadi kekuatan yang kembali diperhitungkan di Liga Inggris bahkan di musim 2013-2014 mereka hampir menjadi kampiun Premier League namun sayang mereka kalah selisih dua poin dari Manchester City dan hanya finish di posisi kedua di akhir musim ciri khas permainan magisnya membuat dia diberi gelar Little Magician dari Brazil dribbling baik dan tendangan jarak jauh akurat membuat ia selalu bisa diandalkan ke Liverpool dalam kebuntuan di tahun itu pula ia dinominasikan sebagai pemain PFA Player of the Year dan masuk dalam daftar pemain muda terbaik PFA Philip Coutinho melanjutkan prestasi hebatnya sampai raksasa Spanyol FC Barcelona tertarik untuk mendatangkan pemain Brazil itu Tahun 2018 menjadi tahun drama bagi Coutinho, di mana saat itu adalah masa di mana ia masih sangat dicintai oleh publik Anfield. Namun ternyata Coutinho lebih memilih untuk hengkang dan menerima pinangan Barcelona, yang memang sudah lama kepincut dengan performa afiknya. Jumlah uang yang dibayarkan Barcelona pun tergolong sangat besar waktu itu, yaitu mencapai 105 juta pound atau senilai 1,9 triliun rupiah ditambah bonus dan lain-lain senilai 40 juta pounds publik Enfield akan selalu mengingat bagaimana saat itu alasan Coutinho hengkang adalah karena ingin memenangkan trofi Liga Champion bersama Barcelona namun mirip dengan cerita hengkangnya Torres dari Enfield performa Coutinho di Barcelona pun tidak memenuhi ekspektasi ia hanya mampu mencetak 11 gol dan 54 pertandingan bersama Barcelona sedangkan di sisi lain Liverpool justru mampu menembus dua final Liga Champions dalam 2 tahun berturut-turut dan salah satunya berhasil menjadi juara, sungguh ironi. Akhirnya pada Agustus 2019, Barcelona melepas Coutinho sebagai pemain pinjaman ke raksasa Bundesliga yaitu Bayern Munchen dengan opsi pembelian permanen seharga 120 juta euro Di Jerman, permainan Coutinho mulai terlihat membaik ia membukukan 11 gol dari 38 pertandingan bersama Bayern di semua kompetisi Dan ikut serta mengantar Bayern meraih treble di musim 2019-2020 Dan keinginannya untuk mengangkat tropisi kuping besar pun akhirnya bisa ia capai bersama Bayern Munchen. Namun hal tersebut tidak cukup untuk membuat Bayern Munchen mempatenkan statusnya Di akhir musim, Coutinho harus kembali ke Barcelona Kembalinya ia ke Barcelona memunculkan drama baru Nyatanya Barcelona tetap berniat menjual Coutinho, namun masih belum ada klub yang serius untuk meminangnya. Bahkan setelah Barcelona menurunkan harga jual Coutinho sampai mendekati angka 43 juta euro, Barcelona masih kesulitan untuk mencapai kata sepakat dengan klub manapun. Sempat beredar rumor yang menyebutkan bahwa Barcelona berniat mengembalikan Coutinho ke Liverpool dengan opsi pemangkasan hutang senilai 43 juta euro. Namun hal itu nampaknya akan jauh dari kenyataan.